taruh sini semua yeah. good morning guys ricotta pie sudah jadi let's play together hey guys hari ini brocan mau masak ikan ya ikan, apa namanya? ikan sarden ya brocan cuci dulu sudah bersih, sudah di fileh nanti kita marahin sebentar dan kita lihat bersama Amore tekla juga lagi masak kita lihat sama-sama mau masak apa sih Oke. Okay. hey guys apa kabar? everything okay? Uh, hari ini saya mau masak ricotta pie with blueberry stay tune Jadi salmon tadi akan berocan marinade dulu di marinasi ya. Pakai minyak zaitun dan garam. Jadi kita marinasi selama kurang lebih 15 menit baru nanti kita kita panggang di atas hot pan Oke okay guys, sekarang brochan sudah di luar rumah alias teras gitu ya. Jadi brochan nanti mau goreng manggang apa? Ikannya di luar teras supaya nggak bau amis di dalam ruangan ya. Jadi pertama-tama kita lakukan yaitu kita panaskan dulu kompornya, oke okay. Oke, kita tunggu sampai panas baru nanti kita mulai panggang ikan. Sekarang sudah panas kita masak jemurannya ikannya. Let's go bro. Grams of white flour, 150 grams of sugar, 100 grams of melted butter, one eggs, 9 grams of baking powder, 250 grams of ricotta, and blueberries. For first step, I mix together the melted butter with white sugar. Remember for this step only 100 of white sugar. Now we use the mixer to blend it together the ingredients. After that we add an egg. Now is the time to white flour. And baking powder. The dough should be compactly but crumbly like this. For the filling, we mix ricotta with remain sugar. We have mixed the ingredients to create a cream. Now we have to place half daff on the bottom of the pan, in this way. Now we put the cream in the middle of the pan, now brociane will put All the blueberries inside the duff. Yeah, amore. Hey. It's a lovely job, guys. Nangkan, okay. oke sudah penuh, tidak apa, apa samping-sampingin juga. All of this, sini samping ya. Yeah. Mm -hmm. Blueberry boys. It's good for the house. It's good. Oke, okay, well done, darling. Good job, pemere. Good job. Grazie. We crumble the rest of the duff on the top. Oke guys, jadi hmm, berencana sudah selesai masak ikan bakarnya, salmon bakar tuh bisa lihat tuh, ya bakar, lalu Amore amoretika bikin uh, artichokes, artichokes ya amoretta dan radicchio, radicchio di Treviso, jadi ya di di hot pan gitu ya. Bagi semua dan di sini ada roti, jadi kita makannya simpel dan come ciciamo? Buon appetito! Posso Pasta pan ya? Si glass white wine karena menunya ikan ya Ciciamo so, questo fish and whip. my mm. mm. mm. kita lihat Lampai yang dibuat gimana aslinya ya Tapi biasanya nanti kita makan bareng Sambil kita minum Espresso mm -hmm. yang Jadi dessert After oh, -dinner. dinner Kita makan bareng-bareng Sambil seruput kopi jadi Stay tune, jangan kemana-mana Ikuti terus sampai selesai Kita akan ngobrol bareng lagi Setelah makan dan di where stay in challenge aja heeh italia heeh ini penuh oke bro One eternity later good morning guys licot pai sudah jadi let's fight together pagi sahabat jelajah Italia, Amore uh, sudah memperlihatkan kue kota Pai yang sudah siap untuk kita santap bersama-sama dan jangan lupa kopinya ya kafe kafe asli dari Italia. Ya. Susu Susu su. su, oke, okay. Ah si Sampai Sampai Sekarang masih kita coba bersama-sama Buona kolazian e amore Anche te amore Dimi buona quisito Bona stay with you all the high ricotta un MIRTILLI dulu jadi kita punya hmm, style uh, sarapan pagi kita beda gitu ya enggak enggak seperti kita di indonesia makannya soto atau apa namanya mie dan segala macem jadi kita makannya ya di sarapan pagi simpel kayak ini ya kopi susu sama uh, makanan manis gitu ya seperti tak kayak gini yang dibuat tadi yang dibuat atau juga pakai uh, croissant uh, biskuit dengan marmalade simpel ya dulu awal berucan sampai di itali sini uh, makannya juga kayak di Indonesia gitu ya jadi Uh, apa namanya pakai nasi mie goreng jadi baru udah siap-siap dari rumah tuh bawaan mie goreng yang instan tuh lumayan banyak <laughs> jadi ya itu orang sini kaget ngeliatnya loh kamu sarapan pagi atau makan gitu ya ini eh, amore. angur di colazione? Jadi dari situ ya belajar ya dimana bumi kita pijak itu langit kita jujur. Jadi harus ya, adaptasinya ya harus adaptasi ya karena kita tinggal di sini. Tapi lama-lamaan juga oke okay. boleh sih. Jadi nggak terlalu berat gitu guys. Buona hmm. ma? matta. Complimenti. Bello vedere i miei pezzi dentro la ricotta. Sì. Si. Poi ogni tanto c'è qualcuno di intero che scoppia in bocca. Oke okay. hmm. oh iya guys, jadi um, vlog kita santai Kita kebetulan um, Sudah tinggal di apartemen kita sendiri Kebetulan kita Nah setelah, jadi nggak ya, hmm. ada Aurora, Sofia, Malaysia Asia, lain-lain Di rumah, hmm. di apartemen kita ya. jadi sudah kurang kita lebih satu setengah tahun hmm. Jadi gitu Oh iya, jangan lupa Kita tunggu komen dan saran kalian semua Di kolom komen Jadi untuk vlog-vlog uh, selanjutnya dan kita bikin vlog seperti apa, gitu. dan kita juga udah usahakan kita akan segera berkolaborasi dengan uh, teman kita yang sudah viral yaitu Bro Eki pemenang All Together di Italia. Tunggu vlog-vlog selanjutnya jangan lupa ya follow berusan di kolom Instagram. Jadi supaya kalian juga bisa uh, cepat tahu update-update uh, selanjutnya, di teman-teman ya. What kind of Mas, Do you have? Oh. Write in the comment. Yeah, please. Oh, si. si no bye, bye. bye. bye. bye. bye. bye. Okay, guys paginya simpel sekali dan jangan lupa brocan dan amore nunggu komentar-komentar kalian netizen tercinta di rumah ikuti terus sebelum blog kami jika kalian suka dengan video kami beri like kalian sebuahnya share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga bisa melihat kita usahakan, kita akan satu minggu sekali Supaya kalian tidak menunggu lama Harmaklum karena Kesibukan kerja kita masing-masing Sampai jumpa di download Selanjutnya Saya Broca Dan Tekla Mishidu Enci vidiamu prossima vlog Selamat datang Ciao ragazzi Ciao Buona giornata Have a nice day Keep healthy